Halo guys, tanaman jahe ini dengan sistem organik yaitu menggunakan media tanah yang subur dan gembur. di dalam polybed memiliki batang yang tumbuh tegak berwarna hijau dan daun tunggal yang berwarna hijau tua untuk masa panen tanaman jahe ini bisa dipanen pada umur 10-12 bulan jahe tersebut siap dipanen Tanaman jahe ini tidak butuh lahan yang luas, kita manfaatkan pekarangan rumah. Untuk bentuk atau isi tanaman jahe biasa disebut rimpang. Pada saat panen tanah dibongkar dengan hati-hati, kemudian isi jahe kita bersihkan. Setelah bersih, disimpan di kulkas biar awet untuk dikonsumsi. Manfaat dan khasiatnya dapat menghangatkan badan, melancarkan percernaan, Cocok untuk mabuk perjalanan, bila dicampur kopi lebih berkhasiat buat jogging. Demikianlah vlog saya kali ini, semoga bermanfaat.